Babi, babi berenang dari tengah lautan. Iya, inilah pertama kali saya melihat babi menyeberangi lautan. Kami melihatnya beramai-ramai. Anak-anaknya, tadi nampak satu anaknya akan anak balik. Ya, kita melihat kami. Masya Allah. Inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala berkaki empat Berusaha menyeberangi lautan Alhamdulillah Alhamdulillah Allah wa akbar. Allah akbar Semulanya saya tidak percaya Kami tidak percaya bahwa babi bisa menyeberangi lautan Tapi ini kenyataan Inilah pertama kali kami melihat Bahwa babi bisa menyeberangi lautan maka tidak heran ada orang-orang tua bercerita bahwasanya babi ini bisa berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain inilah kenyataannya Allahu akbar, Masya Allah, subhanallah, La hawla wala quwwata illa billah Di depan sana dia menye ingin menyeberang ke pulau sana. Tunggu itu, tu. Tunggu orangnya tu. Mana anaknya? Mana anaknya? Tunggu orangnya tu. Tak nampak. Dia nampak. Wah, ya. Masya Nah, inilah. Ini anak babi ya. Anak babi yang tadi menyeberang. Lihat masih kecil.